Doa untuk pembebasan dari kutuk nenek moyang, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. bapa yang kekal, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang abadi. Tuhan yang adalah kasih, penuh belas kasih dan ramah. Lihatlah putra tunggalmu, Yesus Kristus, dan kasih. Kupersembahkan kepadamu kesakitannya pada penderaan di tiang, luka-luka dan darahnya bagi semua orang yang berada di bawah kutuk dosa nenek moyang mereka dan ketidakpatuhan mereka melanggar perjanjian yang mereka buat denganmu. Semoga engkau membebaskan kami melalui penderaan putramu. Sembuhkanlah kami melalui luka-lukanya dan selamatkanlah melalui darah berharganya Amin Darah berharga Yesus Kristus lepaskanlah kami dari kutuk-kutuk Luka-luka Yesus Kristus sembuhkanlah luka-luka kami Dengan penderaanmu Meterakanlah kami Amin